Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang info P3K tahap 2 Bapak Ibu untuk info P3K tahap 2 ini adalah tidak dites lagi formasi P3K guru tahap 3 langsung diisi guru honorer negeri lulus passing grade. Nah, jadi nanti untuk pendaftaran calon P3K guru tahap 3 ini nanti rencananya tidak lagi dites. Namun guru honorer akan langsung masuk formasi-formasi yang tersisa bagi guru honorer yang sudah lulus passing grade. Namun sebelum Bapak-Ibu menonton lebih lanjut video dari kami, bagi Bapak-Ibu yang baru saja menemukan channel kami, silakan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, informasi ini kami kutip dari laman gurubisa.com yang mana pada informasi kali ini adalah menyatakan bahwa para pendolan guru K2 maupun non-K2 terus menyuarakan agar seleksi P3K guru ta 3 hanya optimalisasi Nah Jadi Para pegiat atau pejuang Guru honorer ini uh, Menyuarakan Atau meminta kepada pemerintah Untuk seleksi Guru di tahap 3 nanti Ini menggunakan Program optimalisasi Sesuai Apa yang disampaikan oleh Kemendikbud beberapa Bulan yang lalu Nah, seperti apa optimalisasinya? Mari kita simak Bapak-Ibu. Tidak perlu lagi menggelar tes, tetapi menempatkan guru honorer negeri yang sudah lulus passing grade, namun tidak punya formasi. Jangan dites lagi, kalau sistemnya sama seperti P3K guru tahap 2 sesuai ranking. Guru honorer negeri sudah pasti tidak kebagian kursi. Kata Ketua Solidaritas Nasional Widya Bakti Indonesia atau disebut SNWI Sumatera Selatan Susi Mariani kepada jpnn.com. Dia mengungkapkan jumlah guru honorer yang lulus passing grade cukup banyak. Tidak sedikit juga guru honorer yang sekolahnya tidak ada formasi mencoba di sekolah lain. Mereka lulus passing grade, tetapi karena sistem ranking kalah, telak dengan peserta bersertifikat pendidik. Mereka berharap ikut seleksi tahap tiga, tetapi kalau sistemnya ranking sudah dipastikan kalah lagi. Kesimpulannya, kesempatan untuk guru honorer di sekolah negeri hanya di tahap satu bagi sekolah yang sekolahnya punya formasi. Dan bagi yang enggak punya formasi, hanya ikut memperpanjang barisan tuturnya. Dia berharap di tahun depan pemerintah memikirkan guru honorer yang ada di sekolah negeri. Mereka bukan tidak mau punya serdik tetapi regulasi yang tidak mendukungnya. Senada pun itu Senada itu Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Nur Baiti mengaku sedih menerima telepon dan WhatsApp dari guru-guru honorer yang tidak lolos formasi P3K untuk kedua kalinya. Mereka mulai down bila harus ikut tes lagi dan sistemnya tidak diubah. Apa pemerintah mendengarkan cerita hati-hati guru honorer ini? Jangan tes lagi mereka. Berikan formasi di tahap 3 tegasnya. Nurbaiti berharap pemerintah bisa memberikan diskresi bagi guru honorer kedua yang lulus passing grade PPK tahap 1 dan 2 untuk optimalisasi seleksi tahap 3. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Optimalisasi itu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan ini semakin digembar-gemborkan oleh kawan-kawan guru honorer yang berjuang di Jakarta bahwasanya nanti untuk program optimalisasi ini dari kawan-kawan guru berharap Optimalisasi ini diberikan bagi guru-guru Honorer K2 maupun yang non-K2 Yang sudah ikut tes seleksi P3K tahap 1 dan 2 Dan sudah memenuhi passing grade Tetapi tidak memiliki formasi Nah, oleh karena itu Daripada nanti Pemerintah juga menghambur-hamburkan biaya untuk pelaksanaan tes yang berulang-ulang. Namun kalau tidak ada formasi, ya apa boleh buat? Pasti nanti hasilnya tidak lolos lagi. Oleh Karena itu nanti program optimalisasi di tahap tiga ini harapan dari kawan-kawan honorer untuk bisa langsung memplotkan formasi yang masih tersisa itu diberikan kepada guru-guru honorer baik K2 maupun non-K2 untuk langsung dimasukkan ke dalam sisa formasi yang ada melalui jalur optimalisasi. Sehingga itu nanti akan lebih menekan biaya pemerintah untuk pelaksanaan penggandaan tes ASN. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang disuarakan oleh kawan-kawan honorer di pusat sana, pemerintah lebih memberikan perhatian dan akhirnya program optimalisasi ini nanti betul-betul terrealisasi sesuai harapan Bapak-Ibu semua. Demikian informasi dari kami. Silakan Bapak-Ibu untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami bisa menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan informasi-informasi terbaru yang kami berikan kepada Bapak-Ibu semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.